Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 130 dan 130 dia 2 pada bahasa Inggris My Next Word Class 4 Nah, di sini adik-adik kita akan memasangkan ya gambar dengan lima kalimat yang ada di sampingnya sebenarnya ini kalimatnya ada di bawah ya karena kita tidak memiliki <coughs> halaman yang banyak maka kita tulis kita buat seperti ini ya oke di halaman 130 seperti biasa kita akan baca dulu di sebelah kanannya ini Aisyah and her family go to Surabaya by car nah Aisyah dan keluarganya pergi ke Surabaya menggunakan mobil. Berarti yang mana? Yaitu yang ini ya, berarti A itu yang ini. Oke, ini ini A. Kemudian yang B. Mrs. Maria goes to the office at 7 o'clock by bus. Berarti Maria pergi ke kantor pada pukul 7 menggunakan bus. Berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, B ini yang B ya, oke okay. kemudian yang ketiga Joshua and mother go to Malang at 6 o'clock by train Joshua dan mother pergi ke Malang pada pukul 6 menggunakan kereta berarti yang ini ya, C kemudian yang D my mother goes to the market at 8 by pedicap uh, ibu saya pergi ke Pasar pada pukul 8 menggunakan sepeda. Berarti yang bukan sepeda, tapi menggunakan becak. Berarti yang D ini ya. Nah, berarti yang E, Joshua goes to the school at half past 6 by bike. Oke, di sini Joshua pergi ke sekolah pada pukul 6 lebih 30 menggunakan sepeda. Berarti yang E adalah ini. Nice. Nah, kita akan menjawab di halaman 132 ya ada gambar di sini kemudian gambar tersebut kita akan uh, ungkapkan dalam bentuk tuliska tulisan ya. Oke, untuk gambar yang pertama adalah father goes to work at quarter to 7 by motorcycle. Nah, di sini ayah <coughs> pergi ke tempat kerja pada pukul 7.15 Menggunakan sepeda motor. Kemudian gambar yang kedua. Mother goes to the market at 6 o'clock by foot. Nah, di sini ibu pergi ke pasar pada jam 6. Berjalan kaki. Kemudian nomor 3 She goes to school in the morning by car. Nah, mereka atau dia pergi ke sekolah di pagi hari menggunakan mobil nomor 4 grandfather goes to the rice field at half past 6 bicycle oke sini uh, kakek pergi ke ladang pada pukul 6 lebih 30 menggunakan sepeda nomor 5 The woman goes to the supermarket at half past nine by car. Seorang wanita pergi ke supermarket pada jam 9.30 menggunakan mobil. Nah, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.